Berikut ini adalah buah kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1. Kurma Kurma selalu hadir dalam berbagai hadis dan Al-Quran sebagai buah yang sangat disarankan untuk rutin dikonsumsi 2. Delima Pada beberapa surat dalam Al-Quran, buah delima juga kerap kali disebutkan Buah delima yang tinggi antioksidan bahkan dijuluki sebagai buah dari surga 3. Anggur Bukan hanya kurma yang khas dari tanah Arab, anggur juga menjadi buah kesukaan nabi yang sering dikonsumsi. Tidak hanya dalam kondisi segar, nabi juga kerap mengonsumsi anggur yang sudah dikeringkan atau kismis. 4. Zaitun Buah zaitun dan kehidupan Rasulullah bahkan dikatakan tidak bisa dipisahkan antara keduanya 5. Melon dan Semangka Ada sebuah hadis yang juga menerangkan bahwa Nabi yang seringkali mengonsumsi kurma bersamaan dengan salah satu jenis buah lainnya Hal ini menjadi perdebatan para ulama yang menganggap bahwa buah tersebut adalah antara melon dan semangka